Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia seputar idola kesayangan Les tidak riski bila tentunya Baiklah para sahabat les dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ada sebuah kabar spesial nih dari Om Akbar Ali ya ini omnya di DLSI Kejora mengunggah sebuah postingan foto dengan Abang El Ketika di momen acara Akikah Persahabat ya Masya Allah Abang El membuat kita semakin bahagia dan bangga banget ya gemes pasti melihat kegantengan kelucuan dari Abang El ini Masya Allah Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Bang El incu Akikah sepnya Masya Allah banget ya Bang El cucu Aki Kasep katanya itu masalah banget Cucu yang paling ganteng nih Abang L Luar biasa masih baik sejuta membawa berkah kebahagiaan orang tuanya Masya Allah Hingga postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari Ayah Kejora mengatakan Aki Anom katanya tuh aduh cute banget ya Masya Allah Ayah Kejora mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Amin kita ke kabar berikutnya juga persahabat Ada sebuah unggahan spesial yang dapatkan juga nih dari Aqualels TV team Yang mengunggah sebuah postingan Atau merepost kembali unggahan dari Snapdab versi persahabat ya Masya Allah Ini sesuatu kebanggaan sekutu kebahagiaan terlihat Keromantisan persahabatnya dari Leslar Di dalam mobil aja mereka sudah terlihat sangat cute dan sangat romantis Masya Allah Naik ke Lamborghini ini kebanggaan dan kebahagiaan juga untuk kita semua. Masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah lancar rezekinya, dan kita lihat juga di sini ada sebuah banyak sekali komentar yang diberikan. Ya, ini dari Agung Instagram. Minal Pramita mengatakan, "Ini acara Indosiar yang welcome, Abang L tuh sahabat yang belum tahu. Postingan foto ini kapan?" Ini ketika di acara Welcome Baby El, sahabat ya, tayang di Indosiar waktu berapa? Hari yang lalu, tumbuh tentu tentunya Abang L diberikan kesehatan dan selalu menjadi kebanggaan orang tua. Amin, ya Rukel Alamin. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ini ada vitamin bahagia banget ya untuk kita semua. Ini masya Allah banget, ada postingan dari IG-nya Bang Rakes. Yang mana memposting sebuah postingan video Abang Bilar, Papa Bilar, dan Baby L sedang bergigain oleh Bunda Lesti. Leslar mengucapkan happy birthday untuk Bang Rakesh Tidak ada sebuah kalimat tentunya ucapan Terima kasih juga dari Rakes untuk Leslar Terima kasih Rizky Bilar, Lesti Kejora Wah Masya Allah banget ya Dan tentu postingan ini pun di kembali Oleh agen Rossi ke Leslar24 Di sini tentunya banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan dari akun Istiqomahli 3518 mengatakan GWS sariawannya buat Papa Abang L Wow, amin bersabat ya Ada juga komentar lain Dari akun debian underscore Hernidar dar 31 Kayaknya Papa Abang L kebanyakan daging kambing kemarin Kak Rus Jadi sariawan gak sembuh-sembuh Suamiku juga gitu kalau kebanyakan makan daging kambing Jadi sariawan gak sembuh-sembuh katanya bersabat ya di sini perhatikan di video yang diunggah ini persahabat ya, abang Bilar atau papa Bilar ini tentu menyampaikan bahwa masih sariawan persahabat ya dan tidak bisa ngomong banyak. Waktu kita doakan sebagai fans Injil mudah-mudahan papa Bilar secepatnya diberikan kesembuhan dari sariawannya persahabat ya tetap tentunya kita doakan support dukung yang terbaik.